Bye. <laughs>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 Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke kabar pertama, para sahabat, ya ada info spesial bahagia juga nih Tentunya langsung dari Bu Harswi Ahmad Menginfokan kembali bahwa sore ini bakal hadir kembali Dede Les, Tim bila dalam acara Tasbih Ramadan Abah dan Lesa, para sahabat ya Kali ini dengan episode terbaru Yang mana akan memberikan kejutan bahagia spesial buat kita semua para fans ya Selain kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tentunya kita juga mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu kita doakan buat Lesti dan Rizky Bilar diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin ya Robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bu Siwi menuliskan sebuah kalimat caption yang sungguh bijak banget persahabat ya di situ dikatakan setiap orang pada suatu waktu pasti ada saja mengalami masalah yang menghadang kadang masalah yang muncul terasa begitu berat dan sulit menemukan jalan keluarnya hingga menyebabkan putus asa namun jangan sampai sahabat merasakannya berat larut ya apakah hubungannya putus asa dalam agama yang lalu berlebihan putus asa dalam Islam dan apa yang harus kita lakukan jika kita berputus asa kita dengarkan kultum Ustadz Abbas Suki al buhuri lagi bersama kakak Rizky Bilar dan dedek kesengan kita Lesi Kejora hari ini dalam tasbih Ramadan Abah dan Leslat Dengan tema bahaya putus asa jam setengah enam sore ini Pak Sahabat ya Sambil menunggu buka puasa kita akan ditemani oleh idola kesengan kita Yang akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat Pak Sahabat, ya Dengan Ustadz Sufial Bugori sore hari ini Dengan tema tentunya Bahaya putus asa persahabat ya, ini menarik banget nih pembahasannya Tentunya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan sore hari ini persahabat ya, hanya di Indosiar Selanjutnya para sahabat kita juga mendapatkan info tentunya para sahabat ya dari akun resmi Dari official Lesla Lovers Indonesia yang mana di sini menginfokan lewat IGS yang diunggah di situ mengatakan tips supaya terhindar dari huru-hara, sahabat ya. Yang pertama selalu berpikir positif. Yang kedua fokus dengan tujuan awal kita kawal sampai halal, sahabat ya. Atau kawal sampai kapan pun. Yang ketiga hindari hal-hal yang bisa menimbulkan huru-hara atau tidak usah baca komen ataupun adu argumen di tempat huru-hara, sahabat ya. Yang keempat tidak perlu hiraukan haters atau namanya juga. Hidup ada yang suka dan yang tidak suka yang kelima terkhusus untuk para admin-admin di luar sana hindari postingan hal-hal yang bisa menimbulkan huru-hara cukup posting hal-hal yang positif yang terakhir jadilah netizen yang cerdas agar tidak gampang terprovokasi semoga bermanfaat info langsung bersahabat ya dari akun resmi lesla lovers Indonesia buat kita semua tentunya harus bisa memberikan hal-hal yang positif persahabat ya ini tentunya Pelajaran buat kita semua agar tidak memposting postingan yang tidak baik, bersahabat ya. Ini adalah info yang cukup penting buat kita semua, para fans. Ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial ya. Ini tentunya kita mendapatkan kabar bahwa... Rumah dede Lesti yang di Cianjur tentunya sedang direnovasi persahabat ya wah terlihat tuh mie ayamnya ada gambar Elasti persahabat ya aduh semoga tentunya mie ayam Lesti kejora berkah dan laris manis persahabat ya amin ya robbal alamin tentunya kita mendapatkan info bahwa renovasi rumah dede bakal tentunya dibuat desainnya Hello Kitty dengan bernuansa warna pink. Dan Naruto para sahabat ya, aduh makin gemes aja pastinya persahabat yang mudah-mudahan kita selalu dibuat bahagia oleh idola kesayangan kita. Untuk ke kabar berikutnya para sahabat ada kabar terbaru juga ya. Di sini kita lihat aja ada sebuah unggahan baru saja di up video terbaru di channel YouTube-nya Onchi ini sahabat ya tentunya ini adem banget melihat vlog terbaru dari Onci ini Pak sahabat ya. Wow, ini keren banget Dedek Lesti Kejorang tentunya menyampaikan kalimat kata-kata bijak Pak sahabat ya. Di situ mengatakan bahwa manusia di dunia ini tentunya tidak ada yang sempurna. Wow, ini tentunya luar biasa banget. Kata-kata bijak dari Dedek Lesti yang membuat kita semakin adem melihatnya Pak sahabat. Ya. Mudah-mudahan tentunya untuk tidak OST selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali respon yang positif persahabat dari para fans ya. Salah satunya di sini dari akun Instagram Umi Bib yang berkomentar di mengatakan, Nah ini baru konten yang adem katanya ya. Tentunya kita harus booming dan trending, persahabat sahabat, ya. Mudah-mudahan bisa trending untuk video terbaru dari Onci. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan tentunya kabar-kabar bahagia serta vitamin dari idola kesayangan kita. Tentunya tunggu saja kabar dan info selanjutnya. Mungkin idola informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, wamin, ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.